Setelah kemarin Poco meluncurkan Poco X3 untuk pasar global, hari ini Poco meluncurkan Poco M2 di India, yang merupakan versi standar dari Poco M2 Pro yang udah lebih dulu meluncur 2 bulan yang lalu. Secara spesifikasi, Poco M2 ini akan masuk dalam kelas mid-range dan siap bersaing dengan brand smartphone lain sekelasnya. Ngomongin spesifikasi Poco M2, di bagian layar Poco M2 membawa panel IPS 6,53 inci, resolusi Full HD+. Hadir pula Corning Gorilla Glass generasi ketiga, untuk melindungi layar dan unit kamera belakangnya. Tak ketinggalan layarnya juga sudah mendapat sertifikasi dari TUV Rainland P2I Splashproof Resistant, dan layarnya juga telah dipasang screen protector bawaan dari pabrik. Desain bodinya sendiri mengadopsi two-tone pattern, sehingga nyaman dalam pegangan tangan dengan tiga pilihan warna. Ada pitch black, Slate blue dan brick red. Di bagian prosesor, Poco M2 mempercayakan suplai dari Mediatek Helio G80 untuk mendongkrak performanya. Helio G80 ini memiliki fabrikasi 12 nanometer dengan clock speed hingga 2GHz. GPU-nya sendiri memakai ARM Mali-G52. Tak lupa disematkan pula teknologi Hyper Engine untuk mendukung aktivitas gaming. Untuk penyimpanannya, ada RAM 6GB LPDDR4X dan memori internal hingga 128GB. Skor antutunya sendiri di angka 200 ribuan, sedikit di atas Narzo 10. Soal daya tahan, Poco M2 dibekali baterai 5000 mAh yang kuat hingga dua hari dengan fitur fast charging 18 Watt. Kapasitas baterainya ini diklaim bisa standby hingga 26 hari. 76 jam mendengarkan musik, 30 jam membaca, 25 jam menonton video, 11 jam merekam video, dan 12 jam bermain game. Soal kamera, Poco M2 bawa konfigurasi kamera yang bisa dibilang biasa aja. Kameranya ada empat dengan kamera utama 13MP, 8MP ultrawide, 5MP makro dan 2MP depth sensor. Sementara kamera depan ada 18 megapiksel. Di sistem operasi, Poco M2 akan memakai OS MIUI 12 yang dipoles ke Poco Launcher dan menjamin tidak ada iklan di dalamnya. Fitur lainnya ada Wi-Fi dual band. Bluetooth 5.0, jack audio 3,5 mm, USB Type-C, IR blaster dan wireless FM radio. Untuk harganya, di India Poco M3 RAM 6/64 GB dijual dengan harga 10.999 atau sekitar 2,2 jutaan rupiah. Sementara RAM 6/128 GB dijual dengan harga 12.499 Rupiah atau setara dengan 2,5 jutaan rupiah.